kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita yang berada di luar rumah dan di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dengan kisik COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Elakkan berada di ada risiko polekan yang tinggi oleh itu orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer paling selamat orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai restoran atau lokasi tumpuan awam oleh itu Oh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 Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi...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 Sakit dekat dan sesama Segera dapatkan rawatan Di klinik kesihatan yang berdekatan Oleh masa ini Rumah adalah tempat yang paling selamat Orang ramai adalah tidak digalankan Untuk berada terlalu lama di kedai, restoran Atau lokasi tumpuan awam Oh iya.. Oh iya.. Tidak tahu.. Oh iya.. itu kulis tuh yang ada akun speaker. прости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 bang tenang <se Nova>